Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Nikola Surya Dewanto Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari Solo Balapan hingga ke Palor di area JPL 109 oh, Mana lupa saya bergif Nah, JPL 109 bergif Nah, untuk di sini perkembangannya ya sama saja udah ramong semua nih Kelas dah ramok semua ini kesana tuh ke Palur dan kesana ke Solo Jebres nah, jadi ini Tiberu dan di sana tuh gunung merpegunya masih kelihatan loh tuh ah, tuh Tam sebelahnya Nah, ini ini di sini kabelan LAA nya juga dipendam tanah jadi ini dimasukkan ke tanah terus nanti nyeberangi perlintasan terus nanti keluar lagi di sana tuh panas sih, panas sih disini aja lah itu apa ya tuh ini jepel nih biasanya kalau suara itu ramai orang nonton kereta ataupun RF yang penting karena ya spot ini main terkenal gitu, di Daubnam Di keretanya bisa jadi sana ini bisa kereta ya, ya langsung ke sana bilang muncul bilang lagi yes. itu sinyal masuk stasiun palur sinyal muka stasiun palur aduh sini itu-itu semua. Seperti ya benar, cuma kendalanya tinggal di overpass DI Panjaitan. Nanti saya coba lihat di overpass Monginsidi, apakah nanti akan dibongkar atau itu kabelnya dipaksakan masuk. Setelah ini kan saya akan ke pantau ke juruk dulu, jembatan juruk sempetan juruk karena ya mah kan weh, jatuh loh. mantap ada ada super truck yang nolongin ngambilin kacamata yang jatuh. Oh iya, itu bisa ternyata itu tiang lo, tiang teleponnya ini ini ini, nah, ternyata tidak dipakai lagi, jadi tadi putus, kabelnya dulu, ada kabel di situ. Di sini tiang WCM nya berapa meter ya supaya saya lihat ya Aduh, Aduh, tiang WCM kalau kena angin ya bunyi-bunyi jalannya juga penting, loh. kecil loh, lebih kecil daripada di sana yang ke utara supaya saya lihat dari sini oh tingginya 4,7 meter juga yang buat yang tiap detik lagi ya. Buat memperpanjang ini ya durasi video. Biar minimal 8 menit. Di sini kan posnya, mana jebelnya? Yang lolah kan di Sukarjo. Jadi rata-rata di Sukarjo tuh ya lampu JPL sama palangnya ya seperti ini. Nih. Oke, saya di sana pengen memperlihatkan nih. Rata-rata tuh kayak gini. Kayak ini ada yang lewat dulu. Nah, rata-rata seperti ini. Jadi, oh, crossing-nya tuh X-nya itu agak bentuk panah ya. Guys, ya. orang jalannya. Kalau ke sini ya ramai loh. Tampak gitu Nah. Kadelihat ya seperti ini. Posnya. Tadi sambungan tuh. udah patah di sambungan tuh. Ntar, ini videonya saya cut dulu saya mau foto dulu ini videonya saya sambar dan ini di sini saya ya jatuh oke, oke. Yes. oh ya ini videonya saya closingnya di sini saja udah mulai panas dan mau oh, update kan di jembatan juruk. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nantikan video update perkembangan saya yang lainnya di channel saya Nicolas Suryadiwanto. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap. JPL 109 Brikki ah tiber tiber u